Di kedalaman kesedihan, kita pada akhirnya akan menemukan cahaya yang tak tergoyahkan. Catatan untuk hati, jangan terus berlari kembali ke orang yang seharusnya kamu tinggalkan. Patah hati hanyalah rasa sakit yang tumbuh yang diperlukan agar kamu dapat mencintai lebih sepenuhnya ketika hal yang nyata datang. Lebih baik pernah mencintai dan kehilangan daripada tidak pernah mencintai sama sekali. Cinta tidak pernah hilang. Jika tidak dibalas, ia akan mengalir kembali dan melembutkan serta menyucikan hati. Dalam tiga kata, aku dapat menyimpulkan semua yang telah aku pelajari tentang kehidupan, itu terus berlanjut. Pengalaman kesedihanmu sangat kuat, tetapi begitu juga kemampuanmu untuk mencintai dan menyembuhkan. Kamu bisa mencintai mereka, memaafkan mereka, menginginkan hal-hal baik untuk mereka, tapi tetap melangkah tanpa mereka. Rasa sakit membuatmu lebih kuat, ketakutan membuatmu lebih berani. Patah hati membuatmu lebih bijaksana. Saya pernah patah hati, saya sudah patah hati, itu bagian dari kehidupan, dan itu bagian dari mencari tahu siapa kamu sehingga kamu dapat menemukan pasangan yang tepat. Setiap kali hatimu hancur, sebuah pintu terbuka ke dunia yang penuh dengan awal baru, peluang baru. Cara terbaik untuk menyembuhkan patah hati, ternyata, adalah menemukan cara untuk melewati luka itu. Suatu hari kau akan mengingatku dan betapa aku mencintaimu, lalu kau akan membenci dirimu sendiri karena membiarkanku pergi. Jangan buang waktumu melihat kembali apa yang hilang. Lanjutkan. Hidup tidak dimaksudkan untuk berjalan mundur, menangis, memaafkan, mempelajari, move on, biarkan air matamu menyirami benih kebahagiaanmu di masa depan. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu harus memilih untuk membalik halaman, menulis buku lain atau hanya menutupnya. Terkadang dibutuhkan patah hati untuk membangunkan kita, membantu kita melihat bahwa kita jauh lebih berharga daripada yang kita terima. Jangan menangis ketika matahari pergi, karena air mata tidak akan membiarkanmu melihat bintang. Kamu harus membuat pilihan sadar setiap hari untuk melepaskan yang lama, apapun artinya, yang lama bagimu. Kamu bertanggung jawab atas hidupmu. Kamu tidak bisa terus menyalahkan orang lain atas disfungsimu. Hidup ini benar-benar tentang move on.